Belajar dengan pengalaman yang tentunya kami uh, temui itu satu, dan kedua, juga kebetulan uh, laboratorium for soft power diplomacy ini merupakan satu-satunya uh, pusat kajian yang uh, saat ini yaitu, uh, ada di. Uh, Indonesia. Jadi, you have to be proud of uh, what you have. Sandur. Jadi, ini uh, apa breakthrough uh, dari uh, Profesor Aktri Purwasito.